Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua dimanapun anda berada Dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Ane Nah untuk di video kali ini teman-teman Aneh mau membahas cara mengatasi HP Android lemot teman-teman Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya Bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial Dengan cara menekan tombol subscribe dan ini gratis Bagi teman-teman untuk cara mengatasi HP Android lemot teman-teman ya Ada beberapa cara ya teman-teman ya Biasanya teman-teman kalau HP Android kamu lemot itu biasanya terdapat uh, memori internal yang penuh teman-teman Atau memori kartu SD itu penuh teman-teman Dan kamu bisa menghapus um, uh, file atau video foto atau aplikasi atau apalah yang ada di uh, memori internal dan di memori kartu SD yang tidak terpakai teman-teman ya Kamu bisa menghapusnya salah satu uh, file yang tidak terpakai di internal atau di kartu SD teman-teman Nah teman-teman kita lanjut ya untuk cara selanjutnya yaitu biasanya nih teman-teman ya Terdapat banyaknya aplikasi atau game teman-teman yang ada di HP Android kamu teman-teman Dan kamu bisa mengurangi aplikasi yang tidak terpakai ya teman-teman ya Aplikasi atau game yang tidak terpakai teman-teman di HP Android kamu Untuk mengatasi HP Android ini ya teman-teman ya Untuk mengatasi HP Android remote ini teman-teman nah teman-teman kita lanjut yang ketiga biasanya nih teman-teman ya ada update uh, sistem Android teman-teman coba kita cek ya teman-teman ya ada ada ada update atau tidak teman-teman biasanya ini menyebabkan lag ya teman-teman ya jika uh, sistem belum diperbarui teman-teman kita coba cek secara online sedang memeriksa update teman-teman ya, kita tunggu sebentar dan di sini e, pemeriksaan update terakhir berhasil berarti e, android aneh tidak ada update sistem ya teman-teman ya nah teman-teman untuk langkah selanjutnya teman-teman biasanya terdapat banyaknya file sampah yang ada di android teman-teman nah untuk e, menghapus file sampah di android ini teman-teman kamu bisa menggunakan aplikasi pembersih sampah ya teman-teman ya E, baik itu di bawaan HP atau di playstore juga banyak teman-teman di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama Pon Master teman-teman di sini ada file sampah sekitar 4 gb8 teman-teman hampir 5 giga ya teman-teman ya itu file sampahnya teman-teman dan langsung saja dibersihkan saja ya teman-teman ya untuk mengatasi HP Android Mode baik teman-teman kita lanjut ya untuk cara yang uh, berikutnya teman-teman ya biasanya nih teman-teman ada update di Google Play Store teman-teman biasanya kamu lupa belum mengupdate aplikasi atau game yang ada di Google Play Store teman-teman dan di sini saya juga ada update ini ya Facebook sama Google Calendar teman-teman saya update dulu nih teman-teman ya Oke sedang menurut teman-teman nah itu dia teman-teman ya cara mengatasi HP Android lemot teman-teman Nah teman-teman, baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman. Dan semoga video tutorial kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa share-share juga ya ke teman-teman kamu, ke keluarga kamu, ke media sosial, agar teman-teman kamu tahu apa yang kamu tahu teman-teman. Bagi teman-teman, terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.